Ibu ini sebenarnya udah sepuh ya, tapi apa ya? komen-komennya mohon maaf kayak anak kecil gitu loh. Padahal ya, ibu itu di sini koar-koar dengan penuh dengan emosi membenci iblis, mengata-ngatai muslim dengan iblis. Padahal tanpa iblis loh ibu nggak punya Tuhan. Karena apa? Tonggak berdirinya Kristen itu kan dari penyaliban dan kebangkitannya Yesus. Nah, tanpa tanpa penyaliban nggak akan ada Kristen. Karena apa? Karena di dalam e, Kitab Yohanes pasal 13 ayat 2, Lukas pasal 22 ayat 3 bahwa e, penyaliban ini justru rencananya rencananya iblis gitu loh. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati dia. Kemudian maka masuklah iblis ke dalam Yudas dan yang bernama Iskariot dari kedua belas murid itu. Nah di sini kemudian iblis ini membisiki Yudas agar Yesus ini disalib, gitu kan. Bahkan Yudas eh, berperan besar dalam penyaliban Yesus ini. Sementara Yudas ini diilhami oleh iblis, dirasuki oleh iblis. Artinya tanpa iblis kalian itu nggak punya. Tuhan sudah pasti kalau itu kan yang ada di dalam dirimu yang menguasai itu sudah roh setan roh setan pasti melihat Yudhevave itu kesesatan ya ajaran yang Musa bawa itu berarti kalau anggap kesesatan Taurat Musa kesesatan ya ajaran Taurat Musa kesesatan ya mana ada Taurat Musa yang ada itu Taurat buatan rabi-rabi Taurat Musa itu udah gak ada di muka bumi bu Heh. Nenek buyut Hei ibu Kalau tidak mau dipanggil nenek Udah deh aku panggil ibu aja ya Begini ibu tua Jadi Taurat Musa itu sudah tidak ada lagi Di dunia ini hari gini udah Mana ada gitu Taurat Musa Karena yang eh, di tangan ibu juga Pasti berbeda dengan Taurat yang di tangan Yudaisen kalau udah berbeda berarti itu bukan lagi Taurat Musa, bukan lagi Taurat yang asli. Karena apa? Yeremia pasal 8 ayat 8. Di situ jelas sekali tertulis bahwasanya jangan menganggap kami bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan karena sesungguhnya pena palsu para penyurat telah mengubahnya menjadi dusta. Bukti-bukti bahwa Taurat ini telah dirubah itu juga ada pada Mazmur. Saya lupa pasalnya tapi disitu jelas sekali tertulis saatnya bertindak bagi Tuhan karena mereka telah mengubah Tauratmu Nah ini jelas sekali pengakuan dari kitab anda sendiri bahwasanya Taurat itu bukan Taurat yang asli Tetapi e, Taurat yang dirubah-rubah oleh pena palsu para penyurat Sebagai bukti saja ya Contoh ayatnya itu ada pada ulangan pasal 34 Ayat 1 sampai ayat 12 Apakah mungkin Musa menulis sendiri kisah kematiannya Silahkan dicek Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 12 Di situ e, tulis bagaimana kronologi dan kisah kematian Musa. Apakah Musa lah, apakah Musa yang menulis kitab atau ayat-ayat uh, tersebut? Sementara di dalam kekristenan itu kan jelas sekali bahwa lima kitab Musa itu adalah ulangan kejadian uh, bilangan terus keluaran imamat. Nah, apakah mungkin Musa ini menulis kisah kematiannya sendiri. Itu bukti bahwa eh, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalam literatur Anda. Roh al itu roh setan, roh sesat. Roh dajal, roh Kodam itu banyak sekali itu. Jin-jin kan senang kalau dibacain ayat-ayat Quran itu. Yang bercokol di dalam dirimu itu. Saya lebih baik mati daripada syahadat. Padahal ya Bu, kalau kita lihat di dalam literatur Bible sendiri itu pada kredo Yohanes pasal 17 ayat 3 ter tertulis jelas bahwa Yesus ini malah bersyahadat, tapi Ibu menolak syahadat. Coba Ibu cek pada Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya di sini senada dengan syahadatain dalam Islam yaitu kami umat Islam mengakui bahwa Allah satu-satunya e, Ilah atau Tuhan yang Tuhan semesta alam tiada Tuhan selain Dia tiada Ilah selain Dia dan meng mengakui bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya sama dengan credo tersebut bahwa di situ jelas tidak ada dualisme antara Allah dengan apapun satu-satunya kata Yesus kok ibu menolak syahadat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 tidak ada Kristen, istilahnya kan seperti itu. Nah, kenapa Ibu begitu membenci, membenci iblis? Justru iblis itu berjasa kepada Kristen. <laughs> ah, umat terjemahan lu. Hei, Ibu, Ibu teriak-teriak saya umat terjemahan. Sekarang gini, Bu, saya tanya, mana Bible yang menyertakan teks aslinya? naskah aslinya dalam bahasa aslinya emangnya menurut ibu bahasa aslinya bibel apa? bahasa Yunani ditulis dengan huruf koine sejak kapan Yesus sampai ke Yunani baru sampai Romawi aja dia udah digantung bu kalaupun ibu tadi bilang di atas ibu punya teks Ibrunya itu pun ternyata terjemahan dari teks berbahasa Inggris kok aneh ya bu Yesus yang notabene adalah seorang Bani Israel yaitu hidup di lingkungan Aramaik yang dialek sehari-harinya dengan bahasa Ibrani atau bahasa Aram, tetapi kok naskah asli Bible malah berbahasa Yunani ditulis dengan huruf Koine ini kan sebuah keanehan yang luar biadab Jadi apakah kitab yang seperti itu masih bisa apa ya diyakini validitasnya? Gak kan Bu? Kalaupun Ibu tadi bilang bahwa Ibu punya naskah Bible. Apa, ibu memakai bible dalam bahasa Hebrew itu pun ternyata bu sejarahnya history, historinya itu diterjemahkan dari teks berbahasa Inggris Hello siapa yang umat terjemahan di Indonesia mayoritas Kristen tahunya ya cuma bible terjemahan itu kenapa ibu nggak meneriaki teman-teman ibu sendiri kalau ibu meneriaki saya umat terjemahan Al-Quran selalu menyertakan bahasa aslinya ya di Al-Quran itu ada bahasa aslinya, ada uh, teks Arabiknya Tapi Bible, coba, ada nggak Bible produk LAI yang uh, menyertakan teks aslinya? Eh, goblok, tolong, begok, peak Itu memenuhi kebutuhan baik suci kedua Baik suci kedua itu memakai itu bahasa internasional itu Yunani kalau perempuan Muslim itu pasti goblok, pasti tolol, pasti bego, pasti PA. <laughs> ibu kok malah kejang. Sabar, sabar, ibu tua. Jaga kesehatan. Gak perlu, <laughs> gak perlu kejang-kejang gitu. Santai aja dialog sama saya, bu. <laughs> Udah jelas ya ibu itu ternyata yang umat terjemahan mau itu mau pakai bahasa Yunani, bahasa internasional kayak mau apa? Harusnya nas asli Bible itu berbahasa Aramaik karena Yesus itu hidup di lingkungan Aram gitu. Mau kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani kayak mau bahasa hewan, kayak mau bahasa roh kayak amat. Yang penting harusnya teks aslinya itu manuskripnya harusnya berbahasa Hebrew atau bahasa Aram bahasa Semit lah gitu kenapa ini malah berbahasa Yunani apa hubungannya Yesus sama Yunani aduh mikirnya sampai situ gak usah pakai kejang-kejang atuh ibu muslimnya goblok makanya ngasih tahu pake bahasa Indonesia gak ada yang mudeng otaknya itu otaknya muslim itu otaknya itu gak ada yang pinter sama sekali dibilangin Musa itu menulis Tuhannya YHWH Musa menulis Tuhannya YHWH. Musa menulis Tuhannya YHWH. Kalian dengar punya. Musa menulis Tuhannya itu YHWH. Musa menulis Tuhannya YHWH. Ibu, jaga kesehatan. <laughs> Cuma dibalikin aja ke perspektif Kristen aja, Ibu langsung kejang-kejang gitu. Santai Bu, santai. Tenang, tenang, jaga kesehatan Ibu itu udah sepuh. <laughs> tidak satupun ibu itu menanggapi apa, statement muslim ibu itu cuma kalau kepentok lalu emosian gitu dalam literatur Semit Bu yang namanya ilah atau sesembahnya sesembahannya Musa dan para nabi itu adalah el eloh eloah elah elaha ibu pikir apa itu paralel dengan kata Allah Coba deh cek bu dalam literatur anda nggak usah kejang-kejang gitu lagu bu. tenang bu santai minum minum air putih dulu bu sana bu biar nggak panas gitu ya sampai mendidih gitu deh ibu ayo minum air dingin dulu bu Allah itu sebutan Allah itu sebutan Allah itu sebutan Allah itu sebutan nama pribadinya Yahweh Allah itu sebutan nama pribadi Yahweh Allah itu sebutan nama pribadi Yah Sebutan. itu sebutan. Allah itu sebutan, bukan nama pribadi. Allah itu sebutan, bukan nama pribadi. Allah itu sebutan, bukan nama pribadi. Allah itu sebutan, bukan nama pribadi. Nama pribadi Allah itu Yahweh, nama pribadi Allah itu Yahweh. Nama pribadi Allah itu Yahweh, nama pribadi Allah itu Yahweh. Musa menulis namanya dengan lengkap, Yahweh. Dia suka memanggil Elohim. Pribadi Elohim adalah Yahweh. Nama pribadi Elohim adalah Yahweh. Paham kau sampai di sini? Ini memakai bahasa Indonesia. Oh, disampaikan pakai bahasa Inggris lagi? Kau tidak tahu lagi? Disampaikan pakai bahasa Ibrani lagi? Apalagi kamu tidak tahu? Kamu parah sekali ya, jadi umat-umat ini ya. Ibu tahu nggak bahwa sebutan YHWH atau Yahweh itu justru uh, dicetuskan oleh Cendekiawan Kristen berbahasa Latin, ya. Kok bisa ibu? Ibu lucu banget. Tetragaramaton kok jadi Chehova? Ibu tahu nggak Yahweh itu siapa? Yahweh itu kan Dewa Pagan Babilonia. Suaminya Dewi Ashera. Ayo, ibu, i, ibu dialog saja sampai kerasukan gitu. Ya Allah. Saya ngevlog gitu ngomongnya Bu <laughs> Sampai dulu gitu <laughs> Sorry main dulu <laughs> Ibu <laughs> dalam, uh, dalam perspektif Kristen Yang namanya Allah itu Bukan sekedar nama Tetapi itu, Bukan sekedar sebutan Tapi itu nama <laughs> Karena kita bisa lihat Paralelisasinya dalam uh, teks teks apa semitik ya. Kata Allah itu serumpun dengan e, bahasa semitik yang lebih tua seperti Aramaik dan Ibrani, gitu kan. Allah itu serumpun dengan bahasa Ibrani contohnya El, Eloah, Elohim. Dan dalam bahasa Aramai disebut Elah, Alaha itu banyak ada di dalam perjanjian lama nggak usah usah ngefloat gitu bu sampai dol gitu <gak> sampai remnya remnya blong gitu bishum elah Israel artinya demi nama Allah Israel ini bukan sekedar sebutan tapi memang nama nama Allah Israel bishum elah Israel shum itu artinya nama bukan sekedar sebutan ya nama diri. Kemudian di Elahekon hu elah Elahin Daniel pasal 2 ayat 47. Kemudian pada Habakuk pasal 3 ayat 3. Ela teman yavo kados ni harparan selah. <laughs> Aduh, Ibu, Ibu enggak usah terlalu tegang kayak gitu, Bu. Coba dicek lagi 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai 6. Wa alla ilaha illa illallah al ahad <laughs> Bahkan Paulus saja tahu bahwa uh, ilah itu adalah Allah La ilaha illallah al-ahad Maha Esa gitu kan Dan sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa Itu kata Paulus <laughs> dalam satu Korintus pasal 8 ayat 4-6 Ibu sampai nge gitu ngomongnya <laughs> Sampai dol gitu remnya ya bu <laughs> stupit stupit stupit kamu stupit gak usah ngajarin saya kamu stupit gak usah ngajarin saya YHWH itu bukan dari cendekiawan Kristen YHWH itu Musa yang mengajarkan Musa yang bertanya namanya Elohim siapa namamu namaku YHWH itulah sebutanku turun-temurun Shut gitu kejang sepanjang zaman kayak gitu Ibu cek deh pada Yeremia pasal 4 ayat 22 dan eh, Lukas pasal 20, 24 ayat 20 sebutan untuk ibu yang sebenarnya <laughs> silakan ibu yang bodoh dan lemah akal yang stupid itu siapa menurut ayat-ayat sendiri Bu itu anda Bu nggak <laughs> usah nggak usah kejang gitu Bu capek karena capek saraf nanti bu <laughs> Kalau ibu referensinya itu, eh, apa, Bible berbahasa Hebrew. Udah saya katakan bahwa meskipun dalam bahasa Hebrew, teks aslinya itu tetap berbahasa Yunani yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris baru ditranslate lagi ke bahasa Hebrew. Tentu saja di situ ada kata Yahweh, gitu kan. Tapi, TB berbahasa Hebrew itu justru diterjemahan dari bahasa Inggris. Dari terjemahan berbahasa Inggris yang dilakukan oleh United Bible Society in Israel 1970. Nah, P.B. asli itu ditulis dalam bahasa Yunani dalam huruf koine. Nah, tapi para penulis Bible ini justru tidak mempertahankan nama Yahweh. Gitu kan? Alila Sang Alila Sang Alila Sang Iya Bu, Yahweh itu suaminya Dewi Asherah, sesembahan pagan Babilonia itu ya, kan saya kasih tahu. Ingat-ingat Bu. Alilah Sang Dewa, Sang Dewa, itu suaminya Dewi Asherah, dewi kesuburan, sesembahan paganis Babilonia nggak bu? jadi Yahweh sama Asyara ini suami istri mereka itu sesembahan Babilonia yang diadopsi oleh ibu. Alila sang dewa, Alila sang dewa, Alila sang dewa, sang dewa, sang Ah, itu sang dewa, dewa pagan de babylonia yang ibu sembah itu. Alila, sang dewa. Alila, sang dewa.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 <laughs> Yang ibu adopsi disembah sama ibu.